Aji itu sering sekali Sering sampai sekarang Mungkin ya sampai nanti Sampai asar asar Asarinnya Sampai nanti Jadi Allah itu dat Yang kuasa mendatangkan adab Dari sisi atas Misalnya meteor jatuh marah jatuh Tentu Allah mampu Atau dari bawah Misalnya ditelan bumi Dan sebagainya Atau Dan ini yang sering terjadi Allah menjadikan kalian Itu saling gak cocok Kemudian saling membunuh Kan mati sama kan Misalnya kamu kena meteor Kan ya mati Kena likui faksi mati. Disembelah, mati. Ngilai Ayo, ngilai henti. Dijaru-jari goco, puru, mati. Disentang uang, kaget, kagak hutang, mati. mati. Tahu satu contoh. Sampai no, gue jatuh kecelakaan rabeh. Ya, Sensitif. Dan nah, ini pentingnya. Ayat, ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya ke sana bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi ya, muka -muka, ayat ini, ling -ling -ling. jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial potensial itu bisa terjadi kapan saja, ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat, rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja maka itu dipredaksikan Allah di si watil dengan syekot kepastian kayak warahmati, wasiat, wasiat, wasiat itu pasti terjadi dan terus terjadi jadi kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi potensi adab, potensi adab meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan ya benar-benar uh, pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dasar itu hanya per 200 tahun gemba Jogja paling dasar itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrem ya. tapi kalau rahmat kapan saja dan di maka pola-pola di Quran kalau sambil mengkaji Quran itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu visi Hotel dengan sebat kepastian rahmatku pasti terjadi kata hukum ala nafsi rahmat bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat dirinya pelaku pemberi rahmat dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab mm -hmm. tapi tidak harus melakukan ini mampu kan tidak harus tapi tetap potensi melakukan itu jenisnya khotir, coba. Maka di surat Ta misalnya, caranya awang lakukan gimana coba? Misalnya kul aroa itu diulang-ulang, misalnya diulang itu semurut saja misalnya apa? Wa siraqawalakum wa hidau alimun bidatut sutur alayakul makhlukawalakum wa ladid jazan fonsimu. Amin tuh mantis sama ayat sifat di kumul arko fida ya tamun. Sebagian ayat kul aroa itu, aroa itu dan sebagainya kadang kan kul aro'ay in atakum adaguhu kul aro'ay in atakum itu kan kira-kira mananya gini coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab lalu mananya adab itu apa? adab bagi seorang mubalek misalnya tahu tau kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya karena itu ya siksa kan terus enggak laku atau salah omong salah omong lala terjadi di kan apalagi atau salah undangan ada mau balik datang di undangan HTI kan asal NU gak mau ngundang misalnya misalnya salah undangan salah undangan macam-macam. Tapi nawang keramat tuh ke bebas jabatan. Dilarang di keramat tuh jawang keramat. Dah ini rumah natalan dia. Pulau pastikan dan saya bergamis jam nanti ketemu pangeran. Nak rahmat ikut mesti si wadu jasmin Nak si wadu Memang ini bahasa ilmu HT si wadu jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menjadikan potensi Potensi itu memang Allah mampu Melakukan itu mampu Cuma tetap direndahkan potensi Bisa ya Bisa tidak Makanya Allah Amin teman sama Kenapa kamu leha-leha di bumi Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur Tamu itu melumer kira-kira likuifaksi Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi Terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja Tapi ada angin bandang FAYUR SILA ALIHIKUM KAU SIKFAM MINARRIH FAYUR RIKOKUM BIMAKA FARTUM kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi FAYUR RIKOKUM BIMAKA Makanya ahli gempa Jogja sama saya itu kagumnya bukan main Karena tadi ketika tanya saya, Bapak masalah gempa itu gimana, saja tadi Sebenarnya Quran itu pernah menggambarkan orang itu tenggelam di darat Itu tadi FAYUR SILA ALIHKUM KWAL SIVA MINTARTE FAYUR RIKOKUM BIMAKA Allah melibatkan angin <tuh> Angin kan mengirimkan gelombang Kamu di darat kayak kasus Aceh, Tapi tetap apa? Tenggelam Jadi justru tenggelam itu Bayangan Quran yang berupa adab itu FAYUR RIKOKUM Kamu tenggelam Ya tentu kita ngomong potensinya saja Aku rasa so suci dengan kata BIMAKA fartum, Itu urusan pengira kita ngejog ngaca kabir kabir jelek. Maka ini penting ada kesadaran sunnah Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja. Karena allah itu Allah tulisnya kodir, di alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang aja diadab karena banyak masyatpe malah goblok yang telulas. Podo podo yang aja, rak masyatung Bali. Bali leh masyatung <-tuh> Hollywood, Hollywood leh masyatung Cina malah komunis. Tidak usah ngomong gitu, Pokoknya adab itu allah kuasa mengadab siapa. Acah. Tapi kita berhenti di situ. Tidak usah ngomong seksa karena dosa karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa itu tidak wilayah kamu terus misalnya ada kisah suhu melarat ukur aneh rahabarokah orang satu doa ngomong isawai justru melarat iku barokah mergore kakek yang sisap gudu ewo justru pidato laris soe barokah kakek yang gudu ewo rumah samur aneh tanggung jawab e kan kita tidak pernah tahu semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin semakin mesti semua di dunia itu tidak mesti semua, yang sedang rizkinya banyak bisa saja hisapnya banyak, tapi bisa saja memang Tapi adab, bisa, kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti miringan Novisa. Tain narawali banyak di akhi-akhi adem. Mengumumkan bahwa takila <Minecraft> jalagu makrojau. Bukan rata untuk makrojau ini us. Bercuriga ini. Saling lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa. Ya sudah Allah itu mampu yo beri Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh dima. Tidak usah tuh. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kau itu sok Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena Ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti ianan. Tapi rasa ngerti sebab, Iba, ibarat gini, ujung-ujung misalnya ujung itu hamingga. Orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan? Kita nggak kan pernah tahu. Kita mengkonfirmasikan nggak pernah. Enggak tahu. Yang kita tahu ya minggannya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah, tsunaminya saja kirausahaan Rusno di Makafar itu wilayahnya Allah, Wilayahnya no? Bilayah. Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada tapi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab. tapi kalau kalau Mansus ya Mansus Mansus misalnya kaum wilut itu Mansus karena ada tapi kalau orang Islam kan nggak mesti ada. Saja hukuman yang menjadikan malam beruswar. Kalau sama nggak percaya gini. Dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hati soleh sama-sama adab misalnya orang tenggelam banyak kan orang mukmin disefati Nabi itu mati sahir mereka. kalau tak lawan dari darahnya, wong aja itu mesti ada tak lawan dunia akhirat selain orangnya sombong, orangnya ya tak mau habis udah <tuk> coba Nabi beberapa kali ngerti umatku sing itu itu sekian-sian termasuk sing mata, horikon, yang mati nah, tenggelam jaman. artinya ada bentuk horik yang justru Syahir. sahir <tuk> kecang mereka tahu ngaji, kecangkemban oh tak lawan dunia akhirat nah, karena sok suci nya sudah kita baca ayatnya berarti Fauyufriwa pun saja soal Bima Martin tuh otoritasnya wilayahnya apa semata watak Al. suci bro, cantum otor lawan teman. Namun pun Guswar aku sulung pangeran ampun Gusti. Ini nate ngenyek yang sak provinsi. Sok sucinya. lu coba ya banyak orang mati difonis misalnya kamu wah ibu Perono Adab ternyata nanti waktu maftun Wongloro weteng Sahid Gorik sahid. sahid Mahdum sahid. sahid orang yang mati kerubahan rumah kan kita tidak pernah tahu ya sudah bodoh bodoh tidak pernah tahu pakai yang khusus Tati saja pakai yang khusus saja Ono Hafid kok mati Umar Rupo milas yang kusnul Don berarti berarti Sahid, sahid. Yeah. katakonya Mahdum <laughs> jangan terus Ono wah kena Adab <laughs> kemudian nge-dolpor anu ngawal oh, tak ngelawan si ngomong-ngomong ngelawan siap ngelawan siap ya, bala isis kita asli nih, maksudnya hobi ini tuh hobi ini tuh jadi, nanti cak ngomong damai, itu dingin ya, maksudnya lucu, nak wong beriwakan terus gak garang luju nih jadi jadi nak pangeran nanti kamu rumok noai tapi kue usah koyok di otoritas pak pangeran pangeran bentung pangeran <tutun> itu <tutun> termasuk tafsir yang termasuk saya setuju makanya kata Imam Syarwi nak pangeran negur gaji api usah melok melok kajin nabi atas Pangeran biar tidak usah melok-melok dirosok sesuatu Nabi. misalnya Nabi ditegur di agar ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur kita tidak usah dia perasaan macam-macam kalau Nabi kok ditegur pengirahan saya kalau no, Nabi tetap panutan kita ilah yaumil itu kan ibarat masyur lah misalnya Bahamun kadang negur putrane. ini perlu santri yang merosok putranya ada apa-apa itu kan wilayahnya Bahamun karena sama putra oh aku misalnya negur tua, aku kira tuh negur tua aku warat, lo tuh harus mukallek ku sobo, karena aku ramo kia ini aja, paham jelas ya, maaf oh nasa unik unik oh, cara dia protes nih pengirang tetap dosanya dibalik Paling ngenyadet ditulis Viral Loro banget. Ini nggak sampai album. <tuk> Abangnya dijual belikan. Bagus. Tuntas loh ngadepi aku sama bos. Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Jadi saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat Nabi berkali-kali ngendikan inna rohmati sabagot Kodok oh, sebagai riwayat bukan sapa kod, golabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan adab. adab. Artinya gini kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasan agurah muni mati kecepeto pari otomatik. Paribasan otomati tibuan yang be, sih. Misal, aku tetap darani Sahid. Kategorinya mahdum. Oh kok kak aku ini yang Mungkin dia nutupi kewaliannya, tapi. <tih> Ebae <tuk tangan> <tuk tangan> bani mati, <tuk tangan> Iba mati ini nggak mau? Ebae bani mati ini Enggak apa-apa Karena menduga rohmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngedikan yang hadir bersih ina rohmati. Berarti gamane, pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai roh rohmat. Nah kecuali ada sorry ayat yang mengatakan itu ada tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum mulut kan Allah jelas jelas ngedikan itu karena adab ya sudah kita ikut mengatakan adab, adab. tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan enggak ada ayatnya jelas ya? iya ngulanya itu ngaji itu tenangan. tenang nah. tuh, kalau kaum milud kan dina misalnya kisah orangnya ada wa gada terus Allah menghentikan karena adab ya sudah kita ikut tentang kaum milud tapi sekarang misalnya ada orang punya penyakit homosek kemudian dia kena adab ya sudah itu sanksinya Allah bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaro betul Memang ya ada tapi oleh Allah dihitung kafarudhani Kavar. itu hadis oke, okay. tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafar. Karena Muhammad tanya ya Allah kafirun robbu, itu Jabal, lalu mengkuno aman itu Jabal khati maknadi Jabal kafir wilajwa jadi nabu, Jabal nabu, khatni songkok Jabal kafir wilajwa jadi nabu. Ya, itu. Wah, anakku minggat Jabal maksudnya waduh banget. <laughs> Ternyata zaman kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sowi, di Tafsir Munir itu tidak detail, detail sekali. Jabal Kaf itu induk gunung dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal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 Jadi ternyata itu mirip cerita yang dikita bintang. Allah tuh gak perlu ngintrosi no gunung terkaya. Cuma ngintrosi ini no dua doa. Jadi oh tahu tebak ini no. kub gunung saat dulu, nono. Kenapa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadat. Keso doksito, keso doksodot nono, semua.